Oke, sekarang kita gantian, Pak. Oke, oke, oke, oke. monggo. Uh, selamat sore, Pak Tri. Uh, selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak Margono. Nah. Boleh saya bantu? Ada apa? Nah, pada sore hari ini, saya ingin mengungkapkan apa yang menjadi persoalan saya untuk kegiatan yang telah saya lakukan tadi merencanakan atau berencana bersama dengan Bapak Komito dan dan wali murid untuk melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. Ini sebelum menghadapi bulan puasa. Oh begitu Pak Margono. Kira-kira ini Pak Margono hambatan apa yang menyebabkan Pak Margono dalam kegiatan memberdayakan wali murid dan komite, Pak? Yang jelas ini karena mayoritas masyarakat di lingkungan sekolah kami itu adalah petani ini tentunya agenda kesibukan petani itu sangat luar biasa jadi hmm. ada yang mengobat atau menangani kencang hmm. atau lain-lain sehingga partisipasi dalam pendidikan ini sangat minim sekali itu ya. Terus. Apa kelebihan yang dirasakan Pak Margono saat apa merangkul wali murid dan komite, Pak? Nah, ini yang saya rencanakan. Ini karena saya juga termasuk pendatang baru di, di desa Ikirmana atau khususnya di SD Ikirmana. Ini tentunya saya harus merangkul komite serta masyarakat ini melalui pendekatan persuasif, bagaimana mereka bisa berkolaborasi ya untuk membangun eh, sekolahan ini menjadi lebih baik ke depannya sehingga ini yang menjadi topik utama saya yaitu pendekatan secara persuasif kepada komite dan wali murid itu Bapak kalau boleh tahu Pak Margono, apakah Pak Margono memerlukan wali murid dan komite untuk membantu Pak Margono di sekolahan? Ya, saya kira ini sangat relevan sekali karena tanpa ada bantuan masyarakat dan komite, kalau sekolah hanya berdiri sendiri untuk dimasrahkan kepada bapak ibu guru di sekolah, tentunya ini kondisi sekolah tidak akan berjalan se. Maksimal mungkin, walaupun Bapak-Ibu guru untuk kegiatan pembelajaran bisa maksimal. Namun untuk kegiatan lain-lain tentunya membutuhkan apa kerjasama yang harmonis ini dengan wali murid dan komito. Sehingga bersama-sama kita menjadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab terhadap pendidikan. Baik pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, ataupun untuk peningkatan keterampilan atau kualitas murid itu sendiri. Nah, menurut Pak Margono, apakah wali murid dan komite berdampak ke murid-murid di SD Bapak? Ya, jelas, jelas sangat berdampak karena pada dasarnya ini guru atau pendidik di sekolah itu kan hanya pertemuannya dengan anak-anak kan hanya dari pagi jam 7.15 sampai jam 12. belas. Ya, ya. Sehingga di luar jam itu kan anak-anak akan kembali ke lingkungan keluarga masing-masing. Nah, ini peran dari orang tua, ini sebagai peran utama untuk membentuk karakter anak. Ini sangat penting pendidik Nah, selain itu, ini tugas orang tua, ini mengemban untuk membantu karakter anak di lingkungan keluarga. Sedangkan di sekolahan, ini memiliki tugas bapak, ibu, eh, guru yang ada di sekolahan. Nah, apa itu komite? Komite yaitu perannya untuk memfasilitasi atau menjembatani antara wali murid dengan bapak, ibu, guru, ataupun untuk menjama dengan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa kemudian komite ataupun wali murid ini bisa berjalan saras untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap pendidikan kalau menurut saya itu sangat bagus sekali Pak Margono untuk eksplorasi murid di sekolahan ya jadi rencana Bapak sekarang itu untuk menyelesaikan masalah ini rencana Bapak apa Pak Margono? Ya rencana saya tentunya saya akan mengundang wali murid dan komite bersama Bapak ibu sekolah di sekolah serta perangkat desa maupun tokoh masyarakat untuk ber Temu di sebelah dalam acara topik utamanya yaitu untuk pemu jahadah bersama. Kemudian setelah jahadah selesai kita akan membahas bagaimana hal-hal atau poin penting yang akan menjadi sasaran kita untuk ditinggalkan. Terutama baik dari segi fisik maupun non-fisik. Nah ini karena kalau kita tidak mengadakan pertemuan itu tentunya eh, kurang tepat kalau kita personal ke rumah-rumah kan tidak tidak mungkin sehingga dengan adanya pertemuan itu diharapkan ini kita bersama dengan wali murid terhadap partisipasinya terhadap dunia pendidikan khususnya di SD gimana ini menjadi meningkat partisipasi masyarakat. Ya benar-benar benar. Nah, terus untuk yang akan Bapak sampaikan ke wali murid dan komite itu menurut Pak Margono apa Pak Margono? Ya, ingin saya sampaikan yaitu yang jelas melestarikan bujahata. Karena bujahata ini kan tradisi lokal atau dalam konteks keagamaan sangat penting. Kemudian kebersamaan dalam membuat Uh, arena sekolah ini sekolah yang aman, nyaman, dari berbagai macam kendala. Nah ini kemudian adanya uh, apa hal-hal positif lain dan ataupun ide-ide kekasan dari komite atau masyarakat ataupun dewan guru untuk menyatukan persepsi di situ. Sehingga rencana ke depannya ini bisa terwujud secara bersama-sama. Oke okay, oke. Okay. Nah ini yang yang menjadi topik utama karena ini mau bulan puasa Ini otomatis kita bekerja sama dulu untuk bersih-bersih lingkungan Istilahnya di sini adalah kerja taktik lingkungan sekolah Sehingga memperdayakan masyarakat wali murid Ini bersama komite dan bapak ibu guru ini secara bersama-sama Untuk bekerja wakti di lingkungan sekolah ini bagus sekali rencana Pak Margono ini mudah-mudahan berhasil ya Pak ya amin terus untuk untuk komitmen Bapak ini nah ini komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini apa Pak Margono ya komitmen saya terhadap rencana yang saya lakukan adalah dengan kebersamaan komite pemerintahan desa wali murid serta dewan guru yang ada di sekolahan itu akan membawa perubahan, ya, perubahan dari di dunia pendidikan khususnya di SD Kirmanab untuk kedepannya. Jadi satu persepsi untuk maju bersama. Ini komitmen yang ingin saya lakukan bersama dengan uh, wali murid komite dan pemerintah desa di SD Kirman. Bagus, bagus. Wah bagus sekali kalau menurut saya Pak ide Pak Margono komitmennya ini sangat-sangat-sangat mendukung ini saya doakan Pak Margono mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan amin. Pak Margono amin Apakah masih ada yang ingin disampaikan Pak Margono ya ini yang ingin saya sampaikan ya saya ingin doa restu atau eh, Istilahnya itu support dari teman-teman, khususnya Pak Tri sendiri sebagai coach di sini untuk memberikan sebuah kontribusi positif dalam meningkatkan apa yang saya rencanakan. Dalam memberikan kritik yang sifatnya membangun untuk saya khususnya agar apa yang saya rencanakan ini data terwujud kedua. Oke. Terima kasih Pak Margono. Mudah-mudahan saya selalu mendoakan, saya selalu akan terus mendorong apa Amen. yang ingin dicapai Pak Margono. Mudah-mudahan saya yakin Pak Margono, suatu saat nanti pasti kita akan bisa memajukan pendidikan minimal, minimal di sekolah kita, Pak. Insya Allah nanti kita akan berjuang bersama-sama agar pendidikan lebih maju lagi. Saya doakan sekali lagi, mudah-mudahan Pak Margono berhasil, sukses terus semangat dan pantang hmm. menyerah. Jadi kesimpulan dari pertemuan ini diharapkan eh, dengan adanya partisipasi masyarakat yang su, peningkatan partisipasi masyarakat dari sebelumnya ini membawa dampak positif bagi perkembangan putra putri atau murid murid di ASI mana ke depan menjadi lebih bagus, lebih berkualitas dan bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, sehingga semua elemen-elemen pendidikan juga bertanggung jawab dengan keberadaan pendidikan dan pembelajaran di SD Negeri di amin, amin, amin, ya terima kasih. Ya, terus dari perbincangan kita ini Pak Margono, refleksi Pak Margono itu tentang kegiatan hari ini apa Pak? Ya refleksi yang ingin saya sampaikan tadi. Yes, ya, tadi dari adanya peningkatan partisipasi masyarakat dari apa yang kita bincangkan tadi, perbincangan tadi, dari masukan dari eh, Pak Tri ataupun eh, dari dialog yang kita tadi disampaikan atau bersama-sama kita berdialog, ini mudah-mudahan apa yang saya rencanakan tadi bisa terwujud dengan adanya dialog seperti ini, itu membawa dampak positif bagi pemikiran saya ke depannya, arahnya itu menjadi lebih jelas lagi. Jadi, eh, partisipasi masyarakat, baik eh, dari eh, dukungan dari masyarakat itu sendiri, wali murid, komite pemerintahan desa, ini bisa bersama-sama untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik ya, ya. terus untuk pertanyaan apa yang Anda rasakan pada saat di kucing Pak? yang saya rasakan tentunya deg-degan dan lega deg-degan itu apa? karena oh, baru kemarin latihan kita kemudian praktek dengan materi yang berbeda ini iya ada degannya Leganya ya setelah kita mengikuti alur kegiatan seperti ini ya mungkin bisa dikatakan santai ya bisa dikatakan tegang ya mungkin bisa karena campur aduk antara tegang dan santai di sini eh, secara keseluruhan ya cukup membuka lebar ya membuka lebar pandangan saya dan menjadi senang senang secara keseluruhannya bisa senang untuk uh, kucing. Kunci seperti ini. Terima kasih Pak Margono Mudah-mudahan hari ini kita bisa melaksanakan di sekolah kita minimal sekolah kita entah satu atau dua orang dulu ataupun syukur-syukur lebih semuanya bisa kita apa berlatih kunci dengan kuci sehingga mereka seandainya punya masalah bisa kita selesaikan bersama-sama. Iya. Yeah. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal, ya, menjadi quiz yang baik untuk kedepannya teman-teman ataupun rekan jawa di lingkungan kita. Kita sama-sama belajar agar tentunya menjadi lebih baik dan meningkatkan kompetensi kita kedepannya. Amin, amin, amin. Terima kasih.